Oke, tekan tombol subscribe. Gay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo budaya, um swastiastu, damai sejahtera Beserta kita semua anggota aku Selamat datang kembali di channel ketua slot 338 ya. Di mana lagi kalau bukan di agen Terdashat, terbarbar, tergacor termantap jiwa Apalagi kalau bukan di agen 338 Anjas Gigi Gaming aku. Hari ini seperti biasa kita akan barbar -bar e -trot lagi Di mana lagi kalau bukan di kakek dajal ya Tempatnya kita nge crout bersama Anjay Oke guys, gak perlu lama-lama lagi, mari kita saksikan video Yo, dari Barbar Edron, ketua gasku.